Tentunya cara untuk mau follow akun Instagram Rizky Pilar, persahabat ya kita lihat dari sebuah kalimat caption yang dituliskan. Cara follownya gimana? Sini pulanglah at Rizky Pilar. <laughs> tentunya kita membuat semua bahagia persahabat ya, yang tentunya diberikan oleh Papa Daniel. Ini suatu kebahagiaan buat kita semua para fans. Ternyata masih berkelanjutan, bersahabatnya soal akun Instagram Rizky Bilar yang tidak dipolau ini membuat kita semakin bahagia melihat tentunya suatu kegesrekan dari keluarga Rizky Bilar. Bersahabatnya luar biasa, dan postingan tersebut juga banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans, salah satunya dari akun fans. .lesslar. Di situ mengatakan dalam kolom komentar tadi yang follow siapa pak? Ya Allah malam-malam dibikin bengek tuh, persahabat ya. Dan keunggahan berikutnya kita lihat juga selain bapak Daniel, ayah kejora juga mengunggah sebuah postingan kebersamaannya bersahabatnya dengan keluarga besarnya. Ada di deklasif kejora tentunya di situ si cantik yang selalu membuat kita bahagia melihatnya dan. Yang ada ready, Kakak Benny juga bersahabat ya. Doakan yang terbaik untuk keluarga Deddy Lesti Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan. Dalam postingan tersebut juga, Ayah Kejoran memutuskan sebuah kalimat lewat captionnya: "Bersahabat ya, kangen," katanya. Tentu ada komentar dari Rizky Bilar nih, bro, sahabat, ya. di ya. Disitu mengatakan dalam kolom komentar, "Boleh ikutan foto di sini aja, ngapa hehehe." Wow, <laughs> kalau sudah halal pastinya ikut foto bareng persabati ya. Doakan yang terbaik rangkaian acara pernikahan. Mudah-mudahan selalu diberikan lancar dan disukseskan amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita melihat di sini ada kabar yang membuat kita penasaran persabati ya. Kita lihat aja ada sebuah unggahan dari IG-nya Bang Adin Rambe. Ini perhatikan baik-baik persabati -baik, ya. Jendela yang diposting oleh Bang Adlin ini sama persis dengan foto di daerah di akun Instagramnya kemarin sahabat di ya, apa mungkin? Mereka tentunya di tempat yang sama. Ini di Villa Bogor sahabat ya, Ini kejutan. Kita dibuat penasaran dan tentunya traveling bersama ya, di apa mungkin. Lesti Rizky pilar ada di satu tempat ya. Ada sebuah kalimat juga yang tuliskan oleh Bang Adlin, jangan kasih tahu ya. Wow! Kayaknya jangan dikasih tahu sama semua orang persahabat ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan ada kejutan dan ada kabar baik Lari, Lesti dan Rizky bilar malam hari ini postingan tersebut juga terdipost oleh akun Leslar Indonesia 2020 ada kalimat caption juga yang dituliskan ini ya udah yuk nonton YouTube abang sama dedek lagi nanti ada vitamin lagi kata di persahabat ya tentunya ada komentar dari Amifeby mengatakan, "Ia tahu pada liburan di puncak jadi pengen liburan, Tuh, teman ya doakan saja mudah-mudahan ada kejutan vitamin cidukan bahagia persahabatan ya, yang kita dapatkan dari Lesti maupun Rizky Pilar. Tetap mengikuti channel ini biarkan kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."